ukuran F4 pada Excel tidak ada pada paper size Di sini saya akan sampaikan ada dua pilihan cara mengatur paper size menjadi folio atau F4 yang pertama kita klik pack layout size more paper size option printer paper size pilih custom pada unit aktifkan rubah menjadi 2150 dan height-nya 330 klik klik OK klik OK klik OK Cara ini tidak akan berulang ketika Anda membuka lembar kerja baru Excel. Cara yang kedua, klik pada search box. Jika teman-teman tidak muncul untuk search box seperti ini, maka arahkan kursor pada yang kosong, klik kanan, taskbar setting, kemudian di sini yang semula non-aktif diaktifkan. klik search box, ketik printer, pilih jenis printer teman-teman. Di sini saya menggunakan Canon IP2700 Series, scroll ke bawah, More Device and Printer Settings. pilih ikon dengan dua kali klik back klik tab print server properties sini cari f folio Pilih folio, create a new form, sini rubah F4. Pada unit, pilih metrik, pastikan disini sini 215 sesuai dengan ukuran yang ada di Indonesia. Selanjutnya, klik ok. Kita close. Dan kita lihat untuk paper size-nya. Sudah muncul. Demikian yang sedikit ini semoga memberi manfaat. Terima kasih.